pompan kita pompan hari ini di morosambat pakai cacing dengan udang guys. Kita makan airnya keruh, besar seperti ini. Kita pakai cacing dulu. Karena harapan kita ikan muaranya. Ya, kita pakai cacing dulu. cacing udah lama ya tuh sudah berapa hari kita taruh hujan terus jadi baru hari ini kita bisa mancing Di untuk mancing nawi cacingnya ini kenawi kan kalau kalau sini kan mau seperti yang perikernilah lah cacingnya agak banyak guys biar umpannya dapat sama ikan tuh banyak itu tuh kucing semua tuh hmm. hmm. saran kita murah ya untuk udang nanti kita pakai stick biasa mancing di pinggiran pasti udang yang kita <tuh> tanda ini ya terbel, ketika ikan makan bunyi itu itu guna manfaatnya ini uh, Aduh, jatuh guys, licin guys, aduh guys, untung kita nggak apa-apa guys, uh, aduh guys, licin guys, licin guys. Guys. Ini guys muncul. Aduh. Oh. Nah, ini tadi guys. Jatuh kita guys. Nah. Sekarang sini kita gitu guys. Posisi kita sudah jatuh, guys. Jadi mau bangun. Di sini guys. Lihat okay, itu kita par-par guys. Aduh. Semua guys. Aduh. Aduh. Aduh. Guys. Uh. Jatuh kita, guys. Aduh-aduh. Uh. Ah. Ijin guys. Uh, dah siap, guys. Uh. Jatuh kita, guys. Enggak semua jadinya, guys. Tuh. Pas presetannya. Luncur kita. Waduh, bahaya ini guys. Uh, untuk panci kita nggak patah guys. Meleset, terpeleset guys. Mengambil uh, ini dulu kita. Kita terpeleset. Masa uh, semu guys. Uh, karena hari pinggiran deh wah kotor semua nih kita nggak bawa lap lagi aduh habis umpannya guys gara-gara jatuh tadi nah umpan lagi guys tidak menyerah guys segit aja guys Pleset Untung hp kita gak nyemplung guys Kalau hp kita nyemplung kali tadi Sungai tadi mana? Gimana guys setelah kita pelajari tadi lokasi mancing untuk umpan lagi guys mudah-mudahan ikannya gak lari ya di pinggir-pinggiran ini licin ternyata guys kita hanya mancing di pinggir-pinggiran ya karena karena uh, licin bener guys uh, ternyata super licin ini benar licin ini. tempat pancing ya. Oke, harapan kita nawi ya. dan morah ya. Ini kalau dimakan pasti bunyi Untung bajunya gak basah guys Misalnya nanti sedikit, -sedikit batas ini belakang Ini belakang Oke, Kita tunggu guys Tunggu dulu Mohon Kita Mesang pancing yang besar ya <tuh> Ini Pada posisinya airnya deras Jadi Kita pakai Ini j 2 j 1 jadi 3 nih. Jadi j 3. Ini kita pakai udang, guys. Udang cacing tergabung. Sasarnya sama ikan muara ya. Suruhannya mancing gitu, Guys jatuh bangun basah kering kalau pemancing mah ya biasalah wah gede kan itu guys ada ikan yang ngambil nafas situ kita melempar guys karena agak Ya, siapa tahu ada sidat di situ. Sidat atau pulus lah. Kita pakai cacing dulu guys, ini yang ini pakai cacing aja guys. Kita pakai cacing ini. Ini kita pakai cacing ya, cacing besar. nomornya guys, timahnya pas masker dulu guys tadi karena kita pakai motor tebu nah yang khusus ini kita kaki yang besar guys hmm, yang besar-besar gini nah, kemarin ini besar benar tapi karena udah beberapa hari dalam ember ini ini akan agak mengurus dia Diet dia. Hmm. Ya Terus Denggahan Seperti ya Terima ya pagi yang karena airnya keruh Jadi harapan kita predator itu masih ikan predator itu masih berkeliaran karena dilapar itu harapan kita terbesarkan guys mis. misalkan Jadi ini ya kita lempar ke situ ya ke seberang sana temen lemparnya Oke. kita pastikan dulu semua lancar oh sini depannya talinya ada yang menggulung di luar katrol agak lemparan yang maksimal guys Kita pastikan ketalinya lancar dulu guys. Kita lempar situ ya Seberang Mudah ya Ada situ agak Mudah-mudahan hanyut ya Guys, setelah yang perlu guys bismillah sampai di mana guys uh, itu guys lumayan lah kita dirikan di sini ya posisi pancingnya kita berdirikan di kayu besar ini nanti kita bantu kayu lagi sudah bahaya guys kalau tidak kasih kayu Terus penghalang sini ya tapi kalau ada tarikan ikan ya nggak jatuh kita cari kayu dulu guys Jadi itu ya posisi pancing kita ya. talinya hanyut, guys Hanyut ya tapi nggak apa-apa lah dia cuma ke pinggir pinggiran aja hanyupnya kita cari kayu perahan dulu ini tersang kayu kayak gini guys dari kalau ada ikan lari pancingnya nggak lari seperti ini guys, tahan ya gede ya, tahan Banyak pancingnya nggak lari Tuh, kita tunggu aja guys kita siapkan pancingan lain ya untuk stick, stick ya, kita pancing pinggiran kita pakai udang ya mata nomor 5 nah, Nomor 5 Pakai udang Untuk mancing di pinggiran pakai udang Udang jadi sebesar guys Ini udang ini, ini agak lembut ya Kalau dia lembut seperti ini Udangnya nggak usah lepas kulit gini aja, karena dia sangat lembut kita mancing di pinggiran guys pakai nah, hudang ya. <coughs> kita mancing di pinggir ini oke, kita mancing sini, karena airnya tidak terlalu deras Jadi kita mancingnya di sini harapan ikan-ikan pinggiran tuh tidak terlalu dalam, guys. pokoknya nggak terlalu dalam itu. karena pelampungnya tidur, nggak terlalu dalam. oh, berarti pokoknya nggak dalam ini, guys. ya sini biasanya kan di sini kan dalam sini ya